just open so i can beat your heart i need to get inside or i will start a war let me see the dark side Hari ini Ada, ada. ada Oke, sebelum kita masuk Pelajaran biologi uh, Semalam ada belajar? Ada Sebelum kita masuk ke pelajaran uh, Mari kita bersedia Sudh, Sally Hadir, Pak Sudh, roda Hadir, Pak Terus Melina, Naila Hadir Pak. Irmano Pak. Hadir Pak. Eish Erapan. Hadir Pak. Mat Yatim Trijam. Hadir Pak. Sukri Hartiko. Hadir Pak. Slamdi. Hadir Pak. Asmitas. Hadir Pak. Pak. Nawal Rizki. Sakit Sakit apa dia? Iya Pak ini kita akan belajar tentang morfologi tumbuhan. Sebelum bapak jelaskan, ada yang tahu pak morfologi tumbuhan itu apa? Tidak tahu pak. tahu pak. Apa itu morfologi tumbuhan, Cuc? Uh, morfologi tumbuhan itu adalah ilmu yang mengkaji tentang organ uh, dari suatu tumbuhan dan fungsi ataupun bagian-bagian dari tumbuhan. Ya bagus Cuc, uh, jawabannya. Baiklah, uh, Bapak akan perjabatannya lagi. Uh, Muali tumbuhan itu adalah ilmu yang yang mengkaji uh, berbagai tumbuhan. Uh, di sini yang pertama ada akar. Yang kedua batang. Jika, uh, ada daun. Yang keempat bunga. Dan yang terakhir itu yang kita tunggu-tunggu berbuah. ya. Uh, di sini buah. Bapak akan membagikan kelompoknya ya. Nah, yang kelompok pertama Cuk sama Asrarul Tafi Kelompok kedua Irma Nova sama Cuk Kelompok ketiga Matjakin Trija sama Supri Hardiko. Kelompok keempat Ais Herapan sama Nawal Rizki Yang kelompok kelima Medina Nela sama Iraraswita Pak, saya kena kelompok pak Kalau oh, saya tidak hadir Oh, tawar sekian ya. Coba masuk sama kelompok matyatim sama suprian itu iya. iya pak uh, Kelompok satu Membahas aktara uh, Yang kedua, kelompok kedua Batang Kelompok ketiga Daun Dan kelompok si matyatim Sama Aisyah Kan gabung jadi Bapak kasih dua, dua judul terus Bunga dan Buah Udah siap semua ya. Untuk besok siang Jangan lupa ya. Kita ada kalian yang observasi tadi. Uh, jangan enggak ada yang hadir kayak eh, tadi ya. Baiklah sekarang langsung kita Observasi sesuai tugas kelompok Yang Bapak kasih kemarin ya kalian ketahui tentang akar. Nah ini adalah jenis akar gantung, dimana akarnya itu berada di luar dan dia tidak berada di dalam tanah. Dia, dia juga uh, serabut ini, serabut-serabutnya yang kecil itu, misal di luar. Maksudnya akar yang kali tanamnya itu ada di Jadi fungsi akar ini adalah sebagai penopang dari batang dan juga sebagai tempat uh, pengambilan nutrisi dari tanah uh, uh, untuk ya, langsung kepada batang dan diproses pada daun. Kalau menurut kamu seraruh di mana akarnya? Akar ini lentung banget. Iya pak. Besok, Besok ditambahin lagi lagi belajar ya. Terbanyak lagi belajar. ya Oke. Apa analisis dari kalian tentang batang ini? Dan apa nama batang ini? Coba jelaskan sama orang, orang. Jadi ini batang batang ini bernama Roda Ura. Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang amat dan menyandarkan sifat batang pada tumbuhan. Batang, batang dapat disamakan dengan sumbu pada tumbuhan. Pada umumnya batang memiliki sifat lurus. Hmm, sifat-sifatnya ini ada beberapa. Yang pertama, umumnya berbentuk panjang. sifat aktif nomor dua terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi uh, pada buku-buku uh, pada buku-buku yang terdapat daun apa analisis dari kalian tentang daun? Uh, daun itu merupakan uh, organ tumbuhan yang tumbuh dari satu batang pohon. No. tumbuh Instruksi ya. alat perkembangan, perkembangan sebagai daun tersebut. Nah, kalian sudah paham nggak tentang daun? Tentang daun? Iya. Eh, coba terusin teman-teman. Nah, dari buah ini, nah, buah itu adalah organ pada tumbuhan yang berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji Mereka rupa dan bentuk buah tidak terlepas dengan fungsi utama buah Yaitu sebagai pemencar biji tumbuhan Pengertian buah dalam lingkup pertanian atau pangan adalah lebih luas daripada pengertian buah di atas buah Dalam pengertian ini tidak terbatas yang terbentuk dari bakal buah malaikat dapat pula berasal dari perkembangan organ yang lain. Karena itu untuk membedakannya buah yang sesuai menurut pengetahuan biasa disebut buah sejati Dukri hardiku sama Nawal udah tahu apa itu buah tadi? Tidak. tahu pak. Nawal, ya bisa ya. nah, dari. Apa ini apa yang telah kalian amati? analisis kami adalah Bunga adalah uh, struktur reproduksi sesuai Pada tumbuhan berbunga Atau Divisio, Magnopolita, angiospermae. Pada bunga terdapat organ reproduksi Bunga secara sehari-hari dipakai untuk menyebut struktur Sejarah ini disebut Bunga menjemuk Atau infloresensi. Bunga majemuk adalah kumpulan bunga-bunga Yang terkumpul dalam satu garangan Bunga berfungsi sebagai Menghasilkan biji, Menyebutkan Pembuahan berlangsung pada bunga, setelah pembuahan, bunga akan berdebat menjadi buah. Buah adalah struktur membawa biji. Mengerti nggak apa yang dibilang si Eris? Ada apa nanti? Eh, ikutin Eris eh, aja pak. Oh, nah, eh, ya. Mana Eris? ini nawal malas. Dari kemarin nggak datang. Sekarang pun nggak tahu apa apa. Pulang aja kau. 接近